Ini bandol apa, nok? Bandol? Bandol apa? Ini bandol kanci. <laughs> <laughs> Kanciku dewa. Ya. Dikasih satu buat teman lagu yang cukup melo-melo. Homie hey, stres entertain audio production soy baby dari Mas Wanto untuk penonton semuanya soy Selamat